Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Miftahi bab rahmatillah a'dadama fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain li bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong singkat, karena ini kan acaranya majelisnya Maulid bukan bagian ceramah-ceramah, di Jum'at depan bagian ceramah-ceramah ya Sebentar lagi hitungannya hari, insya Allah kita pindah bulan Rabi'ul awal, bulan Maulid Maka saya cuma mau pesen, Maulid aja sumpek, sumpek awas, udah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, jangan sumpek sumpah awas. Maksudnya sumpah awas bagaimana? Ya, kebangetan. Kalau dapat nikmat ingat lahirnya kanjeng Nabi SAW, gak bisa buat saya senang, gak bisa buat jenengan senang, urep model obo. Kalau solawatan begini, gak bisa buat saya senang, gak bisa buat senang Anda, maka hidup Anda dan hidup saya, modelnya seperti apa? Orang-orang yang di night club jogetan hati ini seneng. Betul, Lawak musolawatan kok gak seneng? Berarti, ya lorong sakit. Iya, sah? sakit orang-orang yang bermaksiat bisa senang dengan maksiatnya. Kalau kok kita to'at? Kok gak iso seneng dengan to'at kita? Berarti, kita sah? sakit, sakit parah, ngungkuli korona. Lebih parah dari corona dan kawan-kawannya, lo. Corona kin dia konco, lah iya toh Temennya kan bah, banyak namanya juga banyak penyakit. Mudah-mudahan semua nggak kena penyakit model apapun, amin. Lah yang buat saya heran itu kita ini takut sama corona, tapi kok nggak takut sama hatina nih lo. hati kilolor nah lo, hati ini kalau udah sakit, masya Allah semua jadi nggak enak. Urip gak enak Turu gak enak, Tangi gak penak Ngadeg gak penak Lungguh gak penak Mati Saya gak penak Karena kalau itu hati sakit Masya Allah Itu dikubur akan jauh lebih sakit Jadi siap berbahagia Siap berbahagia Enak tuh saya ngajaknya Siap berbahagia Sallu ala al nabi Allahumma sallallahu alaihi Pengen senengatimu hatimu sholawat Karena orang itu kalau bersolawat Kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi Kurang seneng apa Allah bilang aku bersolawat Sepuluh kali Kepada siapapun yang bersolawat Kepadamu satu kali Allahumma sallallahu alaihi Kurang seneng apa Maka nanti kalau sampai sini masih ada yang sambat sama saya tak usir Ya Sampai nanti, beb, saya mau curhat. Tak usir mulia, tidak terima curhat jenis apapun, terutama bab utang. Salah majelis ya karena Habib Novel anti jur, curhat. ya. Utang bukan untuk dicurhatkan, tapi dilunaskan. Nah, yaitu beb, geruk gak lunas-lunas. Ya, sudah tinggal ditunggu pencairannya, lakukan proses pembayarannya mulai dengan niat dan eksekusi semampunya. Betul kemudian berusaha dan bergerak semaksimal yang dimampu, doa dan ikhtiar langit tanpa henti sepanjang waktu, maka akan datang pertolongan dari Tuhanmu, lunas semua hutangmu. Amin. cocok <tuh> takok meneh. Itu belum ceramah. Mukaddimah. Saya maka tadi-tadi nyemangatin jenengan, walaupun gaya-gaya didik, sampai tangan gini-gini. Benawakmu gak gini diajak doa ini, diajak guyu ini, kipatung, apa menungsoh? Manusia itu kalau diajak guyu, ya guyu, seneng, oh, ya seneng. Pengajian itu nggak harus nangis, terus nggak begitu, nggak harus nangis, disedih-sedih, no, enggak, mesem ki Ganjar ini larang. Tabah suma, senyummu untuk saudaramu, sedek, sedekah, nggak mesem. Buat kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Lu dengan mesem buat saya aja Pak Bayangin kalau jenengan duduk di majelis sholawatan mesem-mesem. Ditanya sama orang. Kamu mesem sama siapa? Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Lu emang kamu lihat? enggak? Tapi Rasulullah lihat saya. ngono loh. Tadi ojak majelis sholawat. Ya Nabi malaikat Tapi utangku agak. <tuh>. Kebangetan. Ya itu kebak? Kebangetan. Udah usah dipikir utang dan lain sebagainya. Pokoknya harus bahagia, siap bahagia, ya. saya kasih resepnya. Mau? Oh, cumi kiri sumpak selesai. Yang sumpak-sumpak gak usah dipikir. Begitu yang sumpak dipikir, hilang itu bahagia. Contoh, boleh saya ngasih contoh. Anda baru keluar dari rumah, pakai baju yang terbaik, tiba-tiba. T E L E K, jangan dieja. Dari burung yang lagi terbang, plok ke wajah, loncat ke baju. Seneng nopo sumpek. Seneng nopo sumpek. Itu kalau dipikir, plok plok, ya begitu dipikir, plok plok, langsung, waduh kotor. Ini. Mumet satu perjalanan. Tapi kalau orang Jawa kuno, orang Jawa kuno itu ngomongnya bagus. Ya, faal khair. Plok-plok rezeki nomplok. Nah, selesai. Rezeki nomplok. Nom Langsung masuk toko pakaian, pakaian yang ada gulung masukkan jok beli baju baru. Kayak wong sugih ngono usah pakai zoom sumpek, dibuat gampang. Ya, Cuci wajah gampang. Zaman corona itu zaman gampang resik-resik. Depan rumah makan mesti ada cuci tahan, tangan. Betul enggak? Depan itu yang bongsoni toko-toko toko jualan macam-macam itu ya kelontong. Harus ada cuci tangan. Gampang resihan. Kalau dulu rodo angel. Mau bersihkan ini kemana? Ke masjid. Jadi masjid itu numpang ya gitu-begitu. Numpang resi iseng reget-reget tapi gak tahu sholat. Itu mas masjid zaman dulu. Kalau sekarang Masya Allah. Gampang bersih? Bersih. Siap bahagia? Siap bahagia? Alhamdulillah. Kalau anda menularkan energi bahagia, Indonesia mesti ayam Awakmu ayam, Indonesia ayam Lalu sehingga tular ke enerjimu metok Engkau dipecat, engkau mati bi. Saya kalau ditanya sama orang, jawaban saya kadang yang megel mati Beb sakit, ya ditambani Beb sakit, ya diobatkan, berobat Mati, ya dikubur dikubur, salatno gitu ya. Didoakan. Mumet, babe, ya sirahmu. Selesai. Mumet, salehno sirahmu. Letakkan kepa, kepalamu. Gak duit-duit, babe, ya golek. Gak entuk, ya sabar. Gak kuat, ya garepmu. <mumut> nah, kalau kamu gak kuat sabar, terus mau ngapain saya? Suruh sabar, gak kuat. Padahal sabar tuh mikul apa? Ini ngangkat berat. Apa ngangkat, ngangkat gelas kan lumayan berat, betul ya? Betul ya? Saya suruh ngangkat BIP Muhammad, gelundung bareng. Betul ya? Tapi kalau sabar yang diangkat apa? Dah ada apa? apa Sabar gak modal apa, apa? Sabar selesai. Sabar itu kemampuan menanggung derita. Enak toh? Sabar, jadi bukan ditolak derita. Derita, ditanggung. Contoh, saya jahit BIP Muhammad. Iya, kita jahit tenan lagi. Iya, tapi cubitan kekasih beda rasanya, enak ya bebek, enak, beda, coba waktu musim jiwit, dok, saya tadi mau di juga mikir beliau, umatnya banyak. Ini di jiwit gini, di kalau kesakitan sabar, nah orang bisa sabar tuh caranya bagaimana gampang, tapi jangan minta sabar ya, sabar Sabar itu solusi paling akhir, karena orang minta sabar itu sama saja nantang Tuhan. Ya Allah beri saya sabar. Oh siap diuji. Lah iya toh ya. Ya Allah beri saya sabar. Berarti kamu siap di diuji. Jangan nantang Allah. Kalau kamu dapat ujian baru minta sabar. Orang na hujan, orang angin, ure pena Allahumma urzukna sabar masya Allah. Wong ure pena kok sabar. Ya Allah beri saya su. Syukur, selesai enggak? Nah syukur mesti pernah, betul kan? Nah caranya gimana kalau opsi kepepet sudah kena ujian, gak kuat harus sabar. Caranya biar bisa sabar gampang. Kalau gak kuat cari Tuhan selain Allah, ada enggak? Gak ada tuh, la ilaha illallah. Kamu lihat yang uji siapa? Yang uji Allah. Yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. La kalau Allah yang uji, Allah yang ngasih, Allah bilang apa? La yukallifullahu nafsan illa Usaha Usaka mungkin Saya kok nyuruh Habib Muhammad Gendong orang sepuluh, berarti saya ya Budopol tahu kekuatannya Habib Muhammad, masa saya Gendong orang se sepuluh Mesti gak kuat tau, oh, Habib? Enggak, enggak kuat Jujur gak kuat beliau ya. Kalau satu ya, insya Allah ku, Kuat, insya Allah ku, Tergantung berat badannya, betul kan ya? Kalau Allah kepada hambanya jenengan dikasih ujian model apapun itu udah diukur mesti kuat makanya sabar oh. Allah ngasih saya pasti saya kuat tapi jangan minta jangan minta sah. sabar Beb, tapi nyatanya saya nggak kuat bukan nggak kuat nggak gelem kuat boleh saya ngasih contoh ini kalau nggak dicontohkan nggak nda no. apa namanya nda ndak asyik nanti biar jenengan melek semua biar melek band sadar Nogak dicontoh, nogak sadar-sadar. Sini, come here. Ini, ini harus dicontohkan. Ya ini social distancing ya, ya social distancing. Karena ini lagi ngasih contoh, ya agak repot juga ya. Cuman nanti langsung saya mandi, ya. Ya ini pemirsa dimanapun ada berada. Setelah ini saya langsung mandi. Jadi jangan ditiru ya, jangan di, ditiru. Coba lihat, saya gendong beliau, kuat nggak kira-kira. Kalau mau kuat ya, diukur. Kalau mau kuat, kuat. Kalau saya enggak kuat itu berarti saya tidak kuat atau tidak mau kuat? Tidak mau kuat. Nah, pilih mana? Pilih orang yang tidak mau kuat atau orang yang kuat? Kalau pilihannya ini enggak ganggu, ya ya aku tak nyingkir. Tapi kalau pilihannya harus disonggau. Kalau enggak disonggau keburuan. Kalau enggak ditahan saya akan ke, keburuannya tak kuat. no contoh. Kuat enggak? Emang saya kuat? Gak kuat. Menurut ukuran gak kuat. Tapi tak kuat-kuat, no. Karena saya ngukur Insya Allah aku -ku. kuat. Jota angkat barang diangkat ternyata enteng. Tak puter-puter, -buter no. Penawak muki paham, paham nggak? Urip kagak mikir, wabot gak kuat, wabot gak kuat, wabot gak kuat, mati osisan. Oh, Ada. Paham maksud saya? Tapi jangan kemudian besok bunuh diri diajari Habib Novel, ngabur kamu. Bunuh diri haram, rokok ya. Haram nro? rokok Maksudnya jadi muridnya Habib Novel tuh jangan kakian sambat. Sambat-sambat pisan sama istri nggak apa-apa. Sesekali sambat sama istri. Di umet, dalam rangka mencuri hatinya. Boleh, tapi kalau kamu lima menit sekali sambat baik bojomu, golek bojo liane aneh Urip wis pegel kesel meteng lahirno ngurusi anak bojo sambat wajib. ijol. <guluh> Naudzubillah min Dalik Paham apa? Sing paham bab ijol dok gilo ya. Paham kawan-kawan semua? Bulan Maulid wajib jenengan bahagia. Siapa bahagia enggak? Jadi kalau memang ada beban sabaroh. Kalau ada beban sabar. sabaroh. Kalau jenengan tidak ada beban, ojong gaya. Ya Allah beri aku sabar. Beri sabar itu. Kalau udah berhadapan dengan musibah yang besar, baru minta sabar. Pelajari itu doa doa dalam Alquran yang minta sabar. Itu ketika ada masalah be besar. Alhamdulillah hidup di Indonesia itu enggak ada masalah. Alhamdulillah. Sholat gampang, poso gampang, zikir gampang, sedekah gampang. Lu ada orang tuh di luar negeri mau sedekah, bingung loh. Yang dikein loh, jangan menghina. Bingung. Sedekah mbak sopoh gitu ya. Susah sedekah. Di Indonesia tambah, aku gelem, aku ya gelem. Turah-turah. -tura. Banyak yang mau nerima sedekah. Sedekah, betul-betul. Mau sholat, masjid itu loh. Sampai bingung gue like jamaah. Come here, come here, sholat Baru iji anak pengumuman Silahkan, ya datang ke masjid Sholat berjamaah, di bengok iji Tempat masih banyak, lowongan terbuka Masjid nanti bengak bengok Di Indonesia sholat terbuka Banyak masjid dimana-mana Ada Masya Allah, golek duit, paling gampang Dengan Indonesia Paling gampang cari duit di, Indo, di Indonesia Kenapa? Saya udah pernah keluar negeri Elek-elek gini mm -mm lo saya kan pernah kerja di luar negeri lo, anda belum tahu, dodolan buku, lo iya saya ngisi ceramah, kemudian saya bilang yang berminat dengan buku saya, silahkan beli di luar, kuinggau nih buku gijak mabur sih numpak pesawat, iya barangku iji aku diteliti mbak imigrasi, apa itu yang dibawa, gue buku sakmono hak ya. apa yang di, dibawa, karena di scan tidak kelihatan kotak apa kotak peteng ngereng lo di Kiropo ini buku harus di scan begini dicek macam-macam kabeh wes melebu aku cek ketinggalan saya masih ter tertinggal kiro kiro apa dodolan bu buku dueng gowa apa nukono -nuk kopi hawamu lah mm kue -mm. lah pe tinggal ringgeh tinggal seruput bar akuin buat deleh, yorongi sain sain ndak ikut nisain sain ngono cek sambat urip orang nak urip El, urib, ngine, masya Allah, ya teko. Pemirsa dimanapun anda berada, maaf malam hari ini saya banyak ceramah bahasa Jawa karena saya kalau ngomong sak metuneati, apa yang ada di di hati, saya pengen ngularkan sumpak sumpek yang jenengan, nggak ada sumpek lagi ya, yang sakit yang sakit, ojo oh, kakin sudah, sakit sabar, minta sama Allah Taala sembuh. Ibu saya itu sakit, saya ajak ke dokter, mah ke dokter enggak. Keroyi waras, masya Allah. Berdikeroyi, rodok pena. Ya, rod, masih rotah angkat. Mama tidur di kamar mah, ndak enak di kursi. Seneng nyawang butuh. Tidur di kor, di kursi. Nyante, orang kaya awakmu kain sambat. Ya, kain sam, sambat. Pokoknya bulan Maulid harus baha. Ya, banyak sholawat, banyak solah Sama amalkan ini sehari tiga kali. Amalan ini. Ya, diijazahkan oleh Majlis Ar-Rolloh sehari tiga kali saja, gak usah banyak-banyak. Ya. <tuh> Allahul kafi kafi nalkafi wajad nalkafi lin kafi kafi wa ni'mal hamdulillah tiga kali. Jangan kalau udah baca itu masih mumet malekat, ya pengen gebuki. Allahul kafi Allah yang maha mencukupi aku Masya Allah Aku mencari Allah yang maha mencukupi Aku mendapati Allah yang maha Mencukupi Ka'fanul kafi Cukuplah Allah itu yang maha mencukupi Telah mencukupi ha? aku Untuk segala apapun hajatku Allah maha mencukupi Dan sebaik-baik yang mencukupi Adalah Allah Alhamdulillah Mestinya kan seneng, enggak. Allahul kafi, utang kurung lunas. <laughs> Jelas? Sakit, Bro bad. Oh, jasa berobat. Tapi bro, berobat. Enggak punya duit, usaha. Usaha. Kalau doa itu enggak usah dibahas. Dongo, wirid itu bagian dari nafas kehidupan sehari-hari. Akhiran terakhir. Ini malam nih panjang saya. Ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ikan itu kalau keluar dari akuarium ma, mati, Udah saya jelaskan kemarin. Sudah atau belum? lah aku ngomong neng di. Hah? Tahu ikan, ikan kalau keluar dari akuarium mati. Kalau ikan di dalam akuarium, hidup, betul. Nah, kalau kamu keluar dari zikir mati, selesai. Kamu keluar dari doa mati. Semenukui. Jadi orang yang hidupnya klep -klep -klep -klep -klep -klep -klep. Ati gak zikir Kurang dongo Makanya doa zikir lancar Terus usaha ya usaha Gak usah dibahas Ati, pena. Ati doa zikir Wah fisik usaha Oh Habib Novel punya usaha baru Jual kopi afiah saudara-saudara Dan jual kaos Di depan nanti ada kaos ada kopi ora tuku gak bobo Se penting aku usaha Usaha saya contohkan usaha, gak usah kagian mumet, kagian mikir kok laku apa gak laku. Gak, jad, gak laku enggak jadi, masalah jamaah Jumat masih banyak. Sok kayak -kaya banyu panas, dum, tadi rezeki. Betul kan ya? Mm -mm. Terus mesti dong, ojo oh, laku, ojo oh, laku. Sadis. Sadis kalau begitu. Nah itu muncul iklan, Afia, by Habib Novel Alidrus, Alhamdulillah. Sudah jelas semuanya, kalau sakit berobat, kalau capek istirahat, kalau enggak kuat selehno, iya. kalau enggak kuat taruh sabar, taruh istirahat sebentar, nanti ngumpulkan energi. Nah kalau kamu pengen ya cari usaha, kalau doa dan pikir enggak usah dibahas, itu bagian daripada kehidupan yang harus ditelam setiap detik, setiap saat. Kalau sampai mandek sebentar saja, seperti ikan keluar dari aquarium, Makanya sekarang banyak orang kelapak-kelapak, kelapak-kelapak, kelapak-kelapak. Kenapa? Lali zikir. Lali do, Lihat tuh sifatnya orang-orang beriman. Alladzina. Fiilnya apa? Alladzina yathkurun Bukan Alladzina dhakar Allah. Enggak. Alladzina yathkurun Orang-orang yang senantiasa selalu terus-menerus berzikir kepada Allah. Ia mau wakudang wala wa Junubihim ngadek duduk maupun ber berbaring jadi semua posisi mau duduk mau tidur mau lari mau ngapain gak berhenti ber berzikir kekuatannya Muslim ada di situ hatinya berzikir kalau udah hatinya berzikir selesai dunia boleh jadi model apapun nanti kapan-kapan saya terangkan rahasia tentang bagaimana. Kehidupan dunia ini akan terjadi Saya akan meramal saudara-saudara Nanti, nanti Belum waktunya, nanti saya dianggap dukun Belum, nanti suatu saat akan Saya ramalkan apa yang akan ter Terjadi versi Al-Quran Dan sunnah, insya Allah Tapi saya gak ramalkan, saya ingin penak-penak Saya gak penak bagiannya yang lain Karena toriqoh saya, toriqoh Asyikiyah Saya ramalkan ya, jenengan kok sugih kabih Insya Allah Mungkin. Gak mungkin keliru Sugih KB Barang Sugih KB Habib ada dalilnya Ia tidak akan datang kiamat Sampai nanti suatu saat Salah seorang kalian itu sudah mengeluarkan zakatnya ya Kemudian ditaruh di tengah jalan Silahkan ambil itu tidak ada orang yang mau ngambil. Kenapa Sugih KB Gak butuh Sugih KB Nanti, nanti, kapan bep, coba kau kok, Nteno, no usaha. Nah kalau yang ikut Majlis Ar-Rodoh, Majlis Maulid Simtuduror, Masjid Rihat yang ikut Habib Ali Habzi, itu ada jaminan. Siapa cinta Habib Ali Habzi? Insya Allah rezekinya enggak bakal sat. Yang lain mungkin sempat saat, jenengan enggak bakal saat. Kalau saat berarti cintamu palsu. Cintamu palsu. Palsu, dijamin itu. Kalau cinta beneran, nggak bakal. saat Insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasi bungkus silakan dibagi sesuai dengan rezeki di lohil Mahfud yang nggak dapat berarti luput. Yang enggak dapat berarti lu luput. Ya nasi bungkus paro paroka. Untuk semua yang udah bantu ngasih beras, jazakumullah khairan Yang bantu infak model apapun, jazakumullah khairan Tolong kalau infak jangan ngatur saya, serahkan saja Beb, nggunan sak karepmu. Terserah pakai A, apa? Kalau ngatur saya, saya kembalikan. Habib ini saya titip untuk ini, pn gak butuh aku. Iya, karena saya lebih ngerti, majelis ini butuhnya A, apa? Kadang ada orang udah ngasih beras, tapi belum ada yang ngasih A, air. Kadang beras ada, air ada, listrik gak nuk sing bayari. Kan begitu ya? lah Kalau KB ngasih beras, lah sing bayar listrik, sopo KB ngasih listrik, lah sing bayar beras, oh so? Sobo. tapi kalau kamu kasihkan Habib Novel, Insya Allah saya akan pakai sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh majelis Majlis. Jelas, ya. Alhamdulillah. Jazakumullah keran. Terima kasih banyak Habib Muhammad malam ini tidak kita beri waktu karena beliau sudah mengambil waktu yang paling top yaitu Dungo. Saya kalau bab Dungo tak suruh Habib Muhammad. Habib Muhammad ki dosoni didik. Habib Novel dosoni kaken. Ya, jelas lebih mudah kan dosanya lebih se sedikit ya, ya. beliau tunggulah luwih kabul insya Allah kalau saya ya yakin kabul tapi Mbak Muhammad luwih kabul kamu kira aku nggak yakin doaku aku kabul kabul tunggaku iya orang yang kalau doa nggak yakin doanya kabul tidak akan kabul eh rahimakumullah untuk semua yang nitip doa walaupun tidak saya baca yakinlah bahwa saya tadi saya mengak bengokin tunggaknya gapiah semua didoa didoakan wala'humuinkum assalamualaikum Muhammadin Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil nasi bungkus dibagi Ya nanti yang pengen ketemu saya Di depan di pos Tanya sama teman-teman ada ruang tamu Tunggu di sana Yang ada hajat urusan pengajian dan lain Sebagainya Kemudian sambil nasi bungkus Dibungkus tadi dibagi Yuk kita membaca Allahul نل كافي الكافي لكل كافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي صدنا الكافي وجدنا الكافي mal kafi alhamdulillah allahul kafi rabbunal kafi dana kafi wajadnal kafi likullin kafi hafa kafi wa'mal kafi alhamdulillah